Karena lama setengah jam hal sana tuh. Pertama Nih. Mau pertama lanjut. Bertalet eh. Mau main ah, no. okay. di ada habis deh. Oh. Mau Kain ke mana? Ke nyokap. Pak. Ke ke situ. Ah. <lah>. itu kok hitam Maju dalam hitam. Anda mau apa Kita orang pemandang ya. lagi laut, guys kita lanjut nanti lagi sampai di lokasi guys bye-bye kayak gembel kan ini tetap lanteng gak isah nih iya isah nanti ambongnya kok kan jadi Bang <tuk> milak lobak kayak Bang mobil tadi. Eh. Kayaknya <tuk> bawa kain tuh. Ikut <tuk> video ambusir ada dimatikan ya dari tadi ingat lagi aku habis Là sầu Bismillahirrahmanirrahim. Oke okay guys, kita lanjut lagi guys perjalanan ya guys. Kita setengah jam, guys. <coughs> <coughs> Baliknya nih, jalan mana nih? Ba ah. lấynya, jelaman, nah baliknya ah. jalan mana ini kamera dikit ya betulnya nah tengok nah bekas nah bata, sana. Mana?